Saya akan tes mesin SWP 50 TDS ya, dengan ampere 63 dan timernya 99. Ya. Timernya 99, arangnya 63, water cooler udah nyala, jadi udah siap untuk tes. Timernya agak lama nih. Ini timernya berfungsi ya lama. Saya akan tes mesin SWP 50TDS ya. dengan karnya ampernya 65 ya 65 sedangkan timernya itu 99 ya nah, ini itu 99, ini angka 9 dan angka 9 ya. dengan tos yang press tos semuanya Prestos, tebalan platnya itu sekitar 1 mili, satu mili ada dua, dua bagian. Saya akan nyalakan mesinnya. Saya gunakan di sini yang otomatis ya, ini otomatis punya akan water balloon-nya. Thank you. Lama ini yang memerlukan finishing yang sangat bagus ya jadi nanti prosesnya akan seperti ini ya jadi tinggal titik ini nanti dia akan hasilnya itu seperti ini nah mesin ini dilengkapi dengan pendingin ya Ini pendingin untuk tosnya ya <tuh> jadi tos ini ini ada, ala, ada aliran air ya ada air, maka nah, nanti dia mendinginkan dari tos ini ya, pres, ini namanya tos pres, jadi di sini dia ada airnya di sini, supaya tos ini nanti tidak akan rusak ya, atau tidak meleleh, sehingga dia digunakan secara terus menerus ya. Mesin las ini mesin las dua fase ya yang memiliki ampere sampai 500 eh, sampai 6 600 ya 600 600 ampere jadi di sini untuk pengaturan ampernya di sini untuk pengaturan timernya timer untuk posisi pengelasannya atau posisi spotnya jadi mesin las ini memiliki keunggulan lebih praktis ya lebih mudah dalam penggunaannya jadi di materialnya nanti dia finishingnya itu tidak perlu di ya jadi nanti finishingnya hanya dipoles ya karena ini sangat minim sekali untuk untuk uh, apa namanya itu uh, spaternya ya jadi pengelasannya itu sangat bagus sekali Hai nah disini pendinginnya menggunakan air atau radiator ya air radiator supaya nanti Hai tosnya itu kuat ya Hai oh, otos itu tidak meleleh Dan di sini ada Tosnya, ini ada tos. Ini adalah switch, ya. switch untuk trigger api. Ya. Ini. ini untuk aliran airnya. Ya. Ini ada aliran air yang input dan aliran air yang output sini. Ini ada up, clamp. Nah di sini ada posisi switch, ini posisi manual dan posisi auto nanti kita nyalakan mesinnya. Nah, nyalakan mesinnya. ini timernya ini. Ya. timer untuk pengelasan ini, ini untuk ampernya. Nah, ini untuk water Waspukulan pendinginannya. Kita coba untuk spot nih Pengelasannya Jadi nanti penggunaannya Itu tinggal ditekan sini ya Ini ada sini Ini, ini ada sweet nanti bisa langsung ditekan ya hmm. dan hasilnya itu seperti ini ya ini panas ya kalau tipe yang panas dia langsung nih. Ya. Hmm. jadi nanti finishingnya itu hanya disikat ya di sikapnya. coba lagi. Jadi, ini hasilnya. Ini mesin spot welder ini. Ini memiliki keunggulan yang sangat bagus sekali. di ya, sini, ya. ini mesin PD Power, ya. Power Source, ya. Jadi, dia. Ya gunakan dengan water pun mm -hmm. uh, supaya ada pendinginannya. Dan ini mesinnya tuh dua fase ya dua fase jadi nanti kalau posisi untuk spot sini akan menyala ya ini posisi manual dan auto ya. kalau manual itu dia nanti suite ditekan terus ya suite-nya tekan terus kalau ini dia yang auto Di sini selang untuk airnya, selang air output dan input yang dari water coolant ini ya, masuk ke sini. Ini baru sebentar aja masuk, anget